ni aku sekarang aku dekat laundry aku nak cuci baju eh uh, nak pergi balik kampung actually tapi balik kampung aku ni nak pergi sungai hiking dekat satu bukit ni dekat sungai Siput uh, bahasa mesti ramai tahu nama dia bukit Berekeh Uh, sekarang aku on the way Pergi sungai seapur dan hujan So usually kalau hujan yang main dari sini Akan ada awang kapat lah But I don't know lah This will last until tomorrow morning uh, Selainnya kalau malam ni hujan Baru besok pagi ada awang kapat uh, So hopefully ada resikilah aku Okay so Aku dah sampai Dekat hotel yang aku duduk malam ni Tapi macam Buka ke tutup ni hotel ni? Oh, saya tak sure parking dekat mana But then saya rasa saya rasa parking je depan ni dulu Tengok macam mana So ni dia punya dia punya lobby lah Okay daripada parking aku Ada lift eh Basement hotel kapak ni tadi So kita ke Noby lah which is ground floor Okay dia punya resection. Oh tak ada orang eh So saya akan memiliki loceng lah uh, Check in cepat je 3 minit je Less than 5 minit je Deposit kena bagi RM20 sahaja So dapat bilik tingkat 3 So let's see Lift dia tak payah nak pakai scan-scan ke apa eh But, Sebab harga dia aku dapat dia RM160 Dan dia dekat sungai Siput Aku rasa banyak lagi bajet hotel dekat area sini So that's why hotel ni macam tak lapar sambutan sangat lah Aku rasa lah duduk. My room dekat this side So hotel ni Dia punya lobby ni apa Pathway dia ni carpet Tapi carpet tu macam carpet ni nipis Tapi okey tak ada bau yang pelik-pelik uh, So my room Di sini Tentu sebelah lift Nice Okay aku Aku dah buka lampu dah semua So ni entrance Pintu Untuk RM160 This is what you got Okay bilik dia Masuk ada cermin besar Aku buat masuk toilet dulu lah Toilet dia besar guys Not bad lah Besar shower dia pun besar Dia boleh buat 3-4 orang ni Tak ada hand shower eh. Dia ada shower lah. Tak hand shower lah ni. Gola dua. Ada sinki besar. Pseum. Ada bidat. Ada shower gel lah, Standard. Tapi tak ada. berus gigi, gigi apa. Tak ada. So, basically. bilik air dia besar. Luas. And then. Bilik dia pun besar guys. Besar-besar. Bilik dia memang Besar. Dan aku dapat, aku minta kata King. Cutter King. Sini. Dia ada desk room. Tapi tak ada makeup room ke apa. Tak ada cermin. Ada peti ais. And then. Surprisingly. Dia open wardrobe lah. <laughs> okay. Open wardrobe. Uh, tak ada peti keselamatan i don't see any eh uh, sejadah maybe kena request and then uh, ada balkoni besar balkoni ni besar-besar king bed lah juga and then the view guys this is the view cantik doh Nice view. I would say it is a nice view. Woah. ni kat WhatsApp, Oppo. WhatsApp kat luar lah. Tapi tak WhatsApp pun. Okay, make sure lock. So that's it. Bilik dia, and then uh, as usual lah. Dia bagi air mineral kecik coffee tea. And then siaran TV dia ni. tak banyak eh. local TV sahaja satu dua tiga empat lima enam tu lapan rpm. And then TV dia dah pakai TV 32 inci. So uh, cantik mak bet. So, so basically hotel ni seratus enam Honestly, okay lah, value uh, seratus enam cuma mungkin aku rasa dia. Oh, kan dia seraga sikit kot untuk compete sebab Aku tak tahu lah apa aktiviti kat Sungai Sipa ni Mungkin ada kelan simen ke kat Walang Kansar ke Dia ada aktiviti pelancongan sikit kan Sebab dia lantar penyit But the room untuk 160 Aku rasa hmm, Berbaloi lah Berbaloi, berbaloi Nice Alright, so bilik memang besar Puasan yang besar guys, party. Uh, aku nak mandi rehat, nak cari makan kat Sungai Siput Sebab esok pagi, nak bangun 3 pagi Jom So ni sekarang aku on the way Nak pergi ke Masjid Bawong So plan dia kalau aku baca dalam blog YouTube semua Kita akan parking kat situ lah Dia lebih selamat nak compare dengan parking kat kawasan kelapa sawit Cuma kalau ke Google Map Macam kena jalan jauh sikit lah Uh, so actually guys Jalan dia daripada hotel aku tadi Kemajibawo ni sangat-sangat gelap ya. Aku ni pakai high beam ni So insyaAllah tak ada apa selamat Walaupun hantar aku berdegup Jantung berdegup kencang lah juga sikit So insyaAllah semua selamat So sikit lagi kita sampai kat masjid Kita parking Aku nak tengok ada orang ke tak Kalau ada orang aku nak join Kalau tak mungkin aku hold dululah sampai subuh ke siang ha, sebab macam gelap kan tak banyak nak seorang-seorang Lah. Tadi aku naik pukul 4.30 Aku ada join group uh, akak-akak dengan abang-abang uh, Sebaya dengan aku je kot So aku ke 4.30 uh, Solat subuh dekat puncak 4 Dan aku sampai dekat puncak dalam 6.30 hmm, So aku boleh cakap dalam 2 jam lah 2 jam sampai puncak And the view memang sangat super amazing lah Aku pun terkejut juga Sebab aku naik seorang ni Alhamdulillah selamat sampai Dan insyaAllah sekarang aku nak turun ke bawah So, aku just recommend lah. Korang kalau pergi hide dia memang tak susah sangat lah. Tapi aku recommend pakai kasut yang betul. Memang kasut hiking. And then kalau yang lutut macam aku ni, kena bawa tongkat lah. Serius. Sebab dia agak curam dan berbatu-batu. Uh, tapi what can I say is, memang, is, memang experience memang terbaik lah. Memang cantik sangat view dia. And then, kebetulan aku dapat pula awang kapet dan bekabu sejuk memang, uh, memang awesome gila. Uh, so aku suggest siapa nak pergi seorang janganlah. Kalau boleh kena ada teman lah, kena berkawan, kena bermasyarakat sikit. Ha uh, uh, tapi insya-Allah orang-orang yang naik hiking ni selalunya memang sporting. Dia memang tegur orang you know. boleh buat kawan insya-Allah. Okey. So uh, ada rezeki pula datanglah ke berkeah. Ya. Bye.